mau ada telurnya? ntar pak saya lihat dulu udah dewasa kok belum? ada apa itu pak? serap lah bau pak gimana dia Ha, ha, ha!